Hidup ini sangat keras, butuh kerja keras buat bertahan dan maju. Jangan mau sama si tukang ngeluh, capek sedikit gak mau, payah sedikit menggerutuh. Mending dek, kesama Pak Ayung di rumahku, hujan, panas, siap mengembang tanpa bimbang. Iya bang, tapi aku kasihan sama dia, kalau dia udah capek sedikit, kulitnya langsung merah-merah. Itu pria taikan mas?